Nah, ya Ini dari media online Demokrasi News Kasihan uang makan dan Transport dilarikan koordinator Masa pendemo Anis di Solo nangis Kelaparan Be, eh. Coba ya kita Bahas dulu seperti apa kejadiannya Nah kemudian kita diskusi Masalah perdemoan ini kawan Jadi ini ya saya bacakan dulu sedikit ya. Sedih tiada tara itulah yang dirasakan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya. Usai lelah menggelar aksi demo menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo. Konor yang dijanjikan tak kunjung tiba. Diduga dilarikan koordinator demo. Cuaca yang mendung menambah derita. Perut makin merajalela. Korencongan. Akhirnya masa yang awalnya garang berteriak menolak kedatangan Anis di Solo harus meneteskan air mata kesal. Awalnya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya menggelar aksi demo menolak kedatangan Anis Baswedan di kota Solo. Anis hari ini dikabarkan berkunjung ke kota Solo untuk menghadiri acara pernikahan anak salah satu temannya. Aksi penolakan itu dilakukan dengan membentakkan poster bernada penolakan di tepi jalan sekitar kawasan exit tol Lodran. Menurut kami Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik. Kata koordinator lapangan aksi, Krishna, saat dihubungi Detik di Jateng Minggu, 25 Desember 2022. Dalam aksinya mereka membentangkan poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anis Baswedan. Wong Solo tolak Anis Baswedan. Anis Baswedan, bapak politik identitas. Tolak dan beberapa poster lainnya. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu harusnya mendapat kartu merah lantaran telah mencuri star. Sehingga membuat iklim demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat sebab Anies kerap melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai dari Jawa Barat Sunsel Papua bahkan pernah mengunjungi toko agama di kota Solo ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia belum apa-apa sudah mencuri star duluan pungkasnya nah ini masalah perdemuan kawannya Nah memang ada beberapa macam demo ya? ada yang demo karena memang betul-betul murni demo ya karena ingin keadilan seperti ada demo buru demo buru tidak ada yang biaya begitu-begitu ya demo penistaan agama nah beberapa demo tapi tidak sedikit juga demo yang dibiayai nah ini kena makanya saya bilang lebih baik kalau ada yang demo-demo begitu yang demo-demo bayaran I, ganti tuh koordinator lah Jangan sampai dapat koordinator yang mau makan uangnya sendiri Kalau ada demo-demo bayaran Ya kan Jangan sampai kalian dipakai tenaganya Untuk mendemo seseorang Tapi uangnya dibawa sama koordinator oh eh, Berugi dua kali itu namanya Nah baik kawan kita bahas masalah Pak Anies Pak Ya memang ini dengan adanya safari politik panis Baswedan ini terjadi perodang kontra ya bahkan yang seperti tadi dikatakan curi start kampanye. Namun yang jadi masalah ya Bawaslu mengatakan itu pelanggaran tapi KPU mengatakan itu bukan pelanggaran. Nah dari dua petinggi lembaga ini saja rakyat jadi bingung. Bawaslu bilang itu tidak boleh dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Tapi KP bilang, i, diperbolehkan. Nah, kedua pendapat lembaga negara inilah bingung. apa eh, Statement ini membuat rakyat ini jadi bingung. Itu yang pertama. Dong. Yang kedua, tidak ada salahnya itu orang jalan ke sana kemari, yang memperkenalkan diri, saya dong mau, mau maju capres ini ya kan Bagaimana menurut kalian seakan-akan begitulah saya mau jadi capres kalau tidak ke sana kemari atau tidak ditirralkan maka nanti orang tidak tahu siapa kayak mau maju capres itu maka dibutuhkanlah berbagai corong atau wadah untuk memperkenalkan seseorang bisa lewat kunjungan kemana-mana mana bisa lewat media sosial, bisa lewat TV-TV dan sebagainya. Bisa lewat balaiho, banner, banyak ya caranya. Selama itu positif Jadi menurut saya tidak ada masalah. Kalau hal-hal yang begitu. Yang kedua kawan. Nah yang ketiga. Selama ini. Pendukung Pak Anies. Anti oligarki. Ya ini sering muncul di media sosial bahwa pendukung Pak Anies ini anti oligarki nah, timbul pertanyaan dari berbagai pihak oligarki itu siapa oligarki itu kan artinya orang yang punya duit orang yang bisa membiayai pertanyaan kalau Pak Anies safari politik atau mungkin jalan-jalan begitu siapa yang biayai siapa yang biayai Pak Anies A, pakai pakai uang pribadi atau ada yang biayai? Nah, ada juga saya dengar dari tempatnya Pak Ripli Harun di segmennya kalau nggak salah pada Youtube-nya itu. Pak Anies Baswedan ini dibayar oleh Pak Surya Palu. Dan katanya, katanya ini Pak Surya Palu itu adalah bagian daripada oligarki. Nah, kalau memang peserta palu ini bagian daripada oligarki, berarti Pak Anies Baswedan ini mendukung oligarki. Atau Pak Anies Baswedan kerjasama dengan oligarki. Atau dengan kata lain, Pak Anies Baswedan dijadikan alat untuk jadi capres oleh oligarki. Nah, bagaimana dengan pendukung Pak Anies anti oligarki? Karena mau tidak mau. Kalau panis betul-betul jadi presiden. Dan karena dibiayai orang. Pasti balas budi. Tidak mungkin tidak. Nah, Dalam hal balas budi. Ada efeknya kerakyat. Besar. besar. Efek negatifnya kerakyat besar. Ini kawan. Itu pandangan beberapa orang. Yang saya sampaikan di hadapan saudara-saudara. Nah, di sini saya hanya berpesan kepada sahabat kerajaan Indonesia siapapun yang memperkenalkan diri mau maju calon presiden, apakah yang seperti Pak Anies, ya nanti Pak Prabowo, Pak Ganjar, Bu Maharani, Pak Erick Thohir dan sebagainya. Tidak perlu di demo deh, tidak perlu. Karena kalau di demo malah semakin dapat perhatian khusus dari orang lain. Itu cuma itu yang tanda tanya terakhir saya tadi itu. Pendukum Pak Anies Baswedan itu mayoritas anti oligarki. Atau yang memiliki modal. Nah Pak Anies ini kesana kemari yang biayain siapa? Yang ngasih makan tinggal di hotel dalam OTW-OTW perjalanan siapa yang ngasih biaya? Kecuali rakyat yang biayain. Nah itu beda. Kayak beberapa waktu lalu naik pesawat jet. Ya, itu kan mahal itu. Nah siapa yang biayai? Pasti kan orang yang punya duit. Nah yang punya duit ini kan di oligark. Bagaimana menurut sahabatku? Baik kamu tidurnya kawan.